Tentunya lagi-lagi tadi ingatkan kembali oleh tentunya akun Indosiar, sahabat ya. Tujuh hari lagi kita akan menyaksikan lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya kita lihat sama postingan foto Lesti dan Bilar sahabat ya. Ini versi terbaru banget nih, baru bermunculan sahabat ya. Aduh, luar biasa banget terlihat sangat... Bahagia senyumnya dari kedua mempelai Bersahabat ya, calon manten ini luar biasa banget Selalu memberikan kebahagiaan kita semua Tentunya malam ini kita mendapatkan bertubi-tubi vitamin Bersahabat ya, kita lihat keunggahan berikutnya Ada postingan terbaru dari Om Izhar Tentunya Om Izhar mengunggah sebuah postingan foto bersama Alfariski Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan lagi liatin apa sih si Alfariski 2906 ada bonus di slit terakhir Kita lihat sahabat ya bonus apa sih yang diberikan oleh Om Izhar? Tentunya pasnya bonus vitamin sahabat ya kita lihat aja nih Oh my god tentunya akhirnya vitamin malam hari ini diberikan oleh Om Izhar pak sahabat ya Lesdi dan Rizky Bilar makan malam berdua nih aduh sesibuk so banget ya cawon manten akhirnya tentunya memberikan vitamin untuk semua para fans. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram. Bitter Butru yang berkomentar, makasih Pak En vitaminnya love deh Pak En aduh luar biasa banget persahabatan ya. akhirnya kita mendapatkan cedukan vitamin manja nih dari Lesti dan Rizky Bilar, masya Allah banget mudah-mudahan selalu kita doakan buat calon manten. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan. Amin, ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin yang lebih uang dari sebelumnya, persahabat ya. Tungguin saja info dan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.